Friends, semoga kalian semua sehat-sehat aja hari ini ya, Pren ya. Kali ini kita bawa modal receh 18.000. Di sini kita bakal mencoba menjadi The King of Sweet Bonanza, mencoba menjadi juragan buah dengan modal receh 18.000. Langsung aja kita gaskan Pola Sweet Bonanza hari ini kita awali dulu dengan kali spin manual ya ini kita main di band 400 aja langsung kita gaskan lah ya langsung kita onkan double change-nya kita lanjutkan lagi pola gacor sweet bonanza hari ini di 10 kali spin turbo buat kalian yang mau ikuti polanya boleh ya prannya silahkan dicatat bren. dan jawatan ini dia ini dia pola sweet bonanza hari ini dan ini dia slot gacor hari ini dan ini langsung nongol pran tanpa berbahasa basi Langsung nongol 4 lollipop kentu Di awal permainan di early game Ini yang aku suka Cuk, Ayo bon Oke okay, nice Pisang connect Oke okay, dapat tambahan extra free spin ah, Tapi sayang ya nggak ada yang mau connect lagi nggak masalah Lumayan ini friend dapat tambahan extra free spin Berarti kita udah dapat 15 free spin ini Ini candy hijau oke okay. Candy hijau dua lagi dong Bon nice Lumayan anggur masih bisa connect Oke okay. Aduh, nggak ada ya Kali-kali 100, kali 50 Boleh lah, tapi nggak apa-apa Dikasih mega Dan spin kita juga masih banyak ya, friend Spin kita juga masih banyak Ini masih ada 9 spin lagi, boleh lah, bon Dikasih yang mantap dikit Wah, pisang, palm, nggak ada yang mau connect Ini pisang connect Oke, semangka di biru Nice, dapat lagi tambahan extra free spin Yang berarti ini kita udah dikasih 20 spin ya Baru di awal-awal game Di awal-awal permainan ya langsung dapat 4 lollipop kentu dan ini oke okay, dapat lagi nih nampaknya. Oh, kirain mau dikasih lagi, cuy. Siapa tahu kan sampai 50 free spin gitu, Akan mantap, friend ya. Ditambah terus connect juga lah, cuy. Dikasih spin banyak-banyak. Kalau enggak connect enggak nggak guna juga, friend. 5 spin lagi ini udah tembus 100 kali bet sih, lumayan lah ya. Tinggal 5 spin berdarah. Ayo, dikasih connect, cuy. Dikasih spin banyak-banyak. Nah, dapat lagi tambahan jalan kan. Dikasih kali 100, mati kau Oke okay, apa konek pisang dong Aduh pisangnya gak mau konek lagi Tapi lumayan ya Dikasih kali 100 dan juga dikasih tiga lolipop. Kalau tadi turunnya empat lolipop lebih mantap ya Empat lollipop ditambah kali 100 Kemenangannya lebih tinggi lagi cuy Dan ini kita dikasih lagi tambahan ekstra pre-spin Yang berarti di skater kita yang pertama ya Di pre kita yang pertama ini kita udah dapet 25 kali free spin ya Dan ini udah tembus ke 200 ribu Yang berarti ini udah 500 kali Bad friend. Ini baru namanya slot gacor hari ini Gitu dong sweet bonanza Nah, nice, itu palmnya oke okay. uh, Palm kit. aduh itu palmnya masih kurang dua lagi ya friend. Sayang tadi palmnya masih kurang dua lagi Oke okay, mantap pisang pisang Palm dua lagi jeledar lagi dong Oke okay, semangka bisa semangka bisa Kendi biru sayang Kendi biru aduh Kendi biru kurang ya peren. Lollipopnya juga masih kurang satu nggak apa-apa nice setidaknya menambah menambahin saldo kita lumayan ya di awal permainan ini dia baru namanya slot gacor hari ini Joy. Ini yang aku suka dari Bonanza di awal game langsung dikasih lima ratus kali bet dan itu love nya dua lagi. Cok ah, nggak apa-apa nggak apa -apa. Udah, udah udah udah mantap lah ya peren udah lebih dari lima ratus kali bed. Kita Cuma bawa modal receh 18.000 ribu Di awal-awal game Langsung dikasih naik ke 236.000 ribu Waduh, ini kita gaskan lah ya Kita naik ke B2400 Kita lanjutkan lagi Pola sweet bonanza hari ini Di 10 kali spin turbo of double chain Jadi tadi kita 10 kali spin turbo on DC Abis ini kita se Sekarang kita Di 10 of DC Abis ini kita onkan lagi double chain Di 10 spin turbo lagi Jadi 3 kali spin turbo ya pernah Tiga kali spin turbo untuk double change nya Yang pertama kita on, kita off Ini kita, nanti kita on kan lagi ya Buat kalian yang belum subscribe Ditekan dulu dong friend tombol subscribe nya tombol loncengnya ya -nya. Agar kalian mendapatkan notifikasi dari Video-video aku selanjutnya Back to the beat, back to the game Kita gas lagi dong Ini enak nih Di awal langsung dikasih naik Asal jangan aja abis ini Kita di lagi saldo kita Jangan lah ya Jangan sampai ulah ya kan di awal-awal dikasih JP Abis itu disedot lagi saldo kita Oh iya, Pren, buat kalian yang mau ikuti polanya Boleh, Pren, silahkan bisa diingat Dan disimak yang mau nonton sambil santai Semoga kalian terhibur ya, Jangan lupa juga, kopi dan rokok-rokoknya disiapkan dulu ya, Pren, ya. Janda-jandanya juga jangan lupa, Pren Back to the beat, back to the game Kita gaskan lagi ini, kita main di bed 2400 tadi kita main di 30 kali quick spin apakah ada empat lollipop kedua ataupun empat lollipop pertama di bed 2400 kalau ada yang lebih mantap lah cuy nice pisangnya rame tapi anggur-anggur nggak -anggur ada dan cuma nongol dua lollipop aja ya prine. gini dia prenne kalau di nah ini dia jala tar jalatar kedua sekaligus Skater pertama di bed 2400 cok ayo dong Kali 100 lagi, friend Kita lihat ya Apakah di hujan-hujan Waduh Perkalian dong Candy Ijo pisang Pisang dulu sih kedua pisang mantap Aduh, Candy Ijo kurang 3 Nggak dikasih connect Tapi nggak masalah Karena multi kita 25 Ini baru namanya slot gacor hari ini Ini deril pola gacor Sweet bonanza hari ini Gila, friend Ini baru namanya slot gacor hari ini, cuy Nggak ada obat Ah anggur, aduh anggur pisang, anggur pisang Oke okay, anggur connect, nice Masih dikasih candy ijo dong, mati kau kali 100 jeladar, aduh Dikasih kali 100, meninggal ya bro Langsung sejuta ya kalau dikasih kali 100 tuh meninggal langsung sejuta ju. Masih ada 7 speed lagi, come on Let's go, let's go, let's go Let's go labon aduh Gak ada yang connect, let's spin. tapi ini udah lebih dari satu kali Bad, dan ini skete gratisan cuy Ah, uh, kini biru dua lagi Oke okay, nice Udah pasti connect sih Tinggal menunggu Menunggu jeledarnya Gak mau lagi bro. Mana nih kali seratusnya Gak mau nongol lagi cuy Tapi gak apa Lumayan ini dikasih mega Udah tembus 200 kali bed Ini dia slot gacor Hari ini sweet bonanza Dan Ah nampaknya gak ada lagi sih Oke okay. masih ada harapan Apakah ada Kali cepeknya Kali limpol Jeledar Kali seratus ril ketiga gak mau tapi nggak apa-apa lah ya lumayan juga ini multinya 24 dan ini sensasional again udah tembus 300 ratus kali bet ini baru namanya slot gacor hari ini ini dia pola sweet bonanza hari ini wah ini dari cacing jadi naga nih baru di awal-awal saldo kita udah naik ke sembilan ratus ribu hampir satu juta dari mulai receh delapan ribu ya pren uh. aduh bakar rokok lu pren bakar rokok lu kita pren santui Ih gitu dong gila ya gila nih friend emang lagi gacor Joy ini baru namanya slot gacor hari ini aja aduh bakar aku lu kita oke okay. back to the beat back to the game kita gaskan lagi ini abis ini nampaknya bisa sih kita gaskan kita mungkin naikin bed ya mungkin nanti kita bisa naikin bed ke bed sepuluh ribu oke okay, nampaknya siapa tahu nanti di bed sepuluh ribu Mau nama lagi ya bro. Semoga aja lah ya Kita lihat aja nanti Semoga aja di bed ribu Mau nama lagi 4 lima tentunya Dan jangan lupa juga dong bon Kali 100 nya gitu Dikasih skater Dikasih kali 100 itu lebih mantap ya brent ya Dan ini saldo kita udah naik delapan ratus ribu Kita gaskan dong Kita gaskan di bed sepuluh ribu Kita on double change Kita lanjutkan lagi pola sweet bonanza Hari ini di tiga kali spin turbo ya kita on double chance kita lihat aja nanti kita coba bakal coba buy free spin juga ya nanti kita juga bakal coba buy free spin kita lihat ya kita bakal combinekan kombinasikan polanya dengan buy free spin karena rata-rata pemain situ bonanya tuh suka main spam buy ya. kalau gitu nanti kita gade nih cuy kita gaskan kita buy uh, semoga aja nggak sampai zomba berarti kalau udah profit gini males buy sebenarnya cuy. sayang. Cuy tapi nggak apa-apa kita gaskan terus apa takut mati tanam aduh mana nih di bed sepuluh ribu nggak mau ngasih skater gitu yang mantap dikit oke okay, semangka candy oke okay, candy ungu nggak konek ya itu tadi candy ungu dan candy ijo malah nanggung ya cuy ya sayang aja malah nanggung oke okay, nih semangka konek uh, candy candy nya kok jarang konek ya di bed sepuluh ribu nih malah putaran di luarnya ini candy candy nya malah jarang konek ya Prine? Masih sederhana aja dan biasa aja Oke okay. Pisang Dua lollipop lagi friend Aduh Nah gung ya Kenapa gak langsung dikasih Skitter gitu Empat lollipopnya langsung turun Kan mantep Dan nampaknya ini gak ada lagi lollipopnya Kurang ya Kurang tiga cuy gak apa, apa setelah tadi di 30 kali spin turbo Kita lanjutkan lagi pola sweet bonanza Hari ini di 20 kali quick spin Ayo dong Ini dia Namanya slot gacor hari ini Ehm uh, Oke, okay, apel Anggur Konek Oh, uh, ada sih ini Ada nih, pen Jalentar, udah dibilang ada Mati, kau mau nanca. Gitu dong